Halo guys. Kawa punya apa? Itu apa? Selama pandemi ini. Gorong. Ini. Apa lihat lihat? Rehabilitasi. itu program BPJS Kesehatan. Ada apa lagi? Bentuk hewan, hewan, guys. Apa itu? maksimal apa? itu? Caranya Hewan apa? BPJS Kesehatan Kumbang, guys apa lagi itu apa kura kura coba lihat sini wah wow, kura kura guys yeah. apa lagi Ewan. apa itu hewan hewan apa hewan apemudi uh oh haduh malah balik nanya hahahahahah ha, ha. <mik> <mik> <mik> <mik> <mik> <tuk> apa ya <mik> <mik> hmm. few <moments> later. <mik> Gini. apa ya aha coba liatin Wow, burung, guys! Oh, iya, Burung, iya, iya, iya. oh, yes. Wow! Oh, wow. Apa lagi? Oh, itu, itu, itu, ini tuh, Itu apa, itu, wala? Itu, itu. Wow, iya, sama, guys! apalagi yes. oh. Apa lagi, ya? Apa itu? Coba lihat sini Liatin sini oh, Wah, kepiting Yeay yeah. Kita kupas yuk Ayo ah, nah, guys ini. Kita kupas nah, ini. Boleh kupas papa ya. bisa nggak kupasnya? Nah, bisa. Ibu bantu kupasin ya Wah iya ternyata susah. Gimana iya. ya? Oh ini deh ditarik ta? Ininya ditarik guys. Terus bisa nggak? Nah, susah, ah. <tik> susah guys. Iya oh. wow. isi isinya apa ya? Apa ya isinya? Wah, wow, apa isinya? Kemen mata. mata. Coba lihat. mata. Wow. Coba lihat. Wah. Wah. Udah dulu ya guys Jangan lupa Subscribe guys Dadah